lihat jam otomatik jadi auto kepo nih sama jam <laughs> mm. Hello everyone welcome back on Mathwatch YouTube channel eh kali ini um, gue bakal jawab-jawabin pertanyaan ya yang udah banyak ditanyain di komen di YouTube nih buat kalian eh kalau yang sebelumnya gue ditemenin sama produser kita Mr. Hans tapi kayaknya dia lagi berhalangan so today gue ditemenin sama tim kreatif kita namanya Mr. Fikri atau Bro Fikri or Mas Fikri or ya yeah, whatever kalian mau. Apapun lah. bisa <laughs> bisa kalian panggil apapun. Yes. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, di sini gue bantuin buat jawabin pertanyaan uh, Tanya nih, mm -hmm. yang subscriber atau semua followers all sosmed kita ingin tanya-tanya ke mas Dio gue sampein sekarang oke okay, langsung aja oke okay, boleh langsung aja oke okay, oke yang, ya. okay, yang hmm. pertama ada g series GM 5600SG udah ada belum kak? belum Sambar ya, yang diposting di IG nya kita itu masih news jadi tujuannya biasanya kalau di IG yang kita posting tuh belum tentu semuanya langsung ready tapi masih news, tujuannya satu, kalian biar tahu dulu info-info dari jam tangan merek apapun ya, terutama yang populer biasanya itu supaya kalian tahu infonya dulu paling nggak ada sedikit heads up ah, jadi kalau seandainya rilis, nanti kita juga akan posting lagi infonya jadi, kalian udah ada persiapan dulu, kayak gitu. Tapi belum jadi kita, tapi kita usahain secepatnya sih bakal bisa masuk di stok kita, ya. Kayak gitu, oke. Jadi, kalian tunggu aja ya rilisnya gitu. Oke, yang selanjutnya nih, dari cukup ya selling juga hmm. merek fosil. Nah, fosil hybrid itu apa ya? Hmm, fosil hybrid. Nah, kalian tahu kan biasanya fosil itu kebanyakan movementnya kalau nggak automatic ya quartz, kebanyakan si quartz ya atau baterai. Nah, hybrid itu sebetulnya tetap quartz ya, kalau yang hybrid cuman bedanya dia bisa dikoneksi bluetooth seperti itu. Jadi gunanya apa sih kalau buat koneksi bluetooth? Satu emang buat setting jam tangannya. Kedua dia punya fitur bisa saving number jadi misalkan nanti angka satu kalian bisa nge-save yang di angka 1 itu nomornya siapa pokoknya kontak-kontak yang urgent atau yang terdekat siapa jadi nanti nih kalau misalkan hp kalian tuh terkoneksi sama itu jam kalau ada telepon dari yang misalkan nih bokap lu taruh atau saudara lu taruh di nomor satu nanti dia akan getar terus jarumnya itu akan ngarah ke angka 1 nah, tapi kalian juga harus ingat itu yang di save di situ itu siapa aja nomornya dari satu dua tiga. Nah selain itu dia bisa jadi trigger ya mungkin kalau dulu orang bilangnya tongsis ya. Sekarang mungkin bukan tongsis bedanya. Jadi kalau kalian aktifin kamera itu bisa terkoneksi. Kalian bisa triggernya dari jam fosil itu juga. Jadi di itu namanya hybrid karena dia Punya fitur itu sih, bisa terkoneksi sama bluetooth, tapi belum fully smartwatch -nya. Fiturnya udah mendekati, tapi belum fully smartwatch, jadinya masih hybrid, itu namanya. Untuk secara tampilan, fosil hybrid pun juga nggak terlalu sport watch banget, jadi... Nggak mm, sih, lebih ke casual, elegan, sama dress harusnya ya. Enggak kalau dibilang fully dress enggak, cuman emang tampilannya itu dari dari warna, desain, sama bentuk itu lebih ngarah ke casual watch gitu. Warnanya juga elegan sih yang pasti. Oke okay, yang selanjutnya nih, ada yang ditanyain cukup rare item sih. King Seiko. Hmm. <laughs> ya King Seiko kan? Kapan rilis sih King Seiko ini? Nah kalau infonya sih ya, ini King Seiko itu kan sudah termasuk ke ratio ya, movementnya kalau nggak salah di kaliber 6 L35 ya, mungkin yang dulu udah punya King Seiko yang lama, mungkin pengen nungguin banget yang baru. Secara tertulis di tanggal sih sebetulnya rilis awal tahun ini ya, ngomongnya sih Januari. Tapi kayaknya itu mungkin di Jepang dulu. Nah untuk nyampe-nya sini kita belum tahu estimasi dapatnya kapan. Ya semoga aja sih kita masih kebagian banyak ya, karena itu kabarnya cuma limited 3000 piece. Ya, 3000 itu kayaknya bukan Asia aja ya, tapi seluruh dunia. Semoga kebagian sih, karena King Seiko ini di zamannya itu termasuk ikonik juga sih. Kayak gitu, semoga aja kebagian. Stay tune ya buat kalian siapin peluru kalau emang benar-benar nungguin. Just in case, kalau kita dapatnya nggak banyak, misalkan kita dapat juga ya, beruntung dapat, tapi stoknya nggak banyak, mungkin kalian bisa langsung tembakin pelurunya, abisin tuh di King Seiko kalau udah nunggu. Jadi gitu. tiap hari buka <laughs> jamtangan.com, siapin pelurunya, langsung sikat. Dan gue nggak berani jamin tuh harganya akan di range berapa, gue nggak bisa pastiin. Yang jelas sih kalau gue bilang murah kayaknya nggak mungkin. Di mid-range kayaknya nggak mungkin. Ya, siapin aja deh. Karena King Seiko ini kayaknya udah bisa, apalagi biasanya kalau historical ratio gitu, was-was juga. Mau dibilang murah enggak, dibilang terlalu mahal juga mungkin di tengah-tengah ya. Tapi range-nya berapa gue belum berani bilang sih. Apalagi ini limited edition dan dia 140 tahun anniversary ya. Oke, okay, gitu. okay, mau tebak tebakan kira-kira dapat di, di harga berapa nih? 50 mungkin? 50, 40. Mungkin di sekitaran itu ya? Mungkin. Atau mungkin bisa lebih ya, karena ini biasanya limited anniversary dan modelnya historical banget. Pupus di harapan kayaknya, ngarep murah banget. <laughs> Oke. Okay. Tapi yang jelas siapin yep. aja si pelurunya kalau emang bener-bener pengen ini. And stay tune ya. Semoga kalian kebagian. Dan semoga aja ternyata harga yang muncul di kita nggak terlalu mahal. <laughs> Yuk, ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya strap letter itu boleh kena air gak sih? nggak sih? enggak Gue langsung jawab aja enggak, karena letter tuh mau gimana gimana tetap ada pori-porinya ya, walaupun dia udah di apa ya penyap, proses penyamakannya udah bagus, udah di painting, segala macem, di coating, segala macem, basically enggak, ya, karena airnya itu kalau ngeresep di pori-pori, nah itu yang biasanya kalau kalian ngeluhin misalkan, eh gue kalau kulit males ah, karena biasanya jadi sering patah, sering rusak. Nah, satu lagi, itu jenis kualitas kulitnya juga. Kedua, kalaupun kulitnya bagus, seandainya accidentally kecipratan air atau keujanan, itu juga sebetulnya jemurnya juga nggak boleh di sinar matahari karena dia kayak langsung kering. Jadi, harus kena apa ya? Suhu udara aja ya, suhu ruang sampai dia kering. Nah, setelah kering, nah, itu kalian harus rapa eh, olesin lagi sama letter cleaner harus di coating lagi, jadi biar tetap lembut, tetap terawat dan nggak bau nah jadi basically kalau kena air boleh atau nggak, nggak boleh cuman memang ada beberapa nih, contohnya kayak strapnya spinnaker, itu ada tulisannya water resist nah dia emang ada lapisan untuk water resistnya, tapi itu tetap bukan berarti terus water resist selamanya ya, nggak dalam batas tertentu, mungkin lapisannya uh, karena seiring pemakaian segala macem mungkin itu akan terkikis juga Kayak gitu, jadi itu sebetulnya digunakannya buat accidentally aja. Gitu, jadi buat khusus yang strap letter tapi ada tulisan water resistant tuh hanya untuk khusus uh, accidentally. Jadi, kalau misalnya kena air, dia nggak langsung meresap ke pori-pori kulitnya. Kayak gitu. Jadi, kalau mau ngeringin juga cukup di suhu ruangan, di dalam ruangan aja. At least pastikan ruangannya juga kering. Jangan sampai lembab juga. Iya. Karena biasanya kalau yang ngeluhin bau atau segala macem. Ya mungkin karena ada bakteri segala macem yang ada di. Apa ya. Lembab. Air. Kan kalau kita kena air hujan atau segala macem kan kita juga kena debu udara yang lain. Nah yes. itu yang biasanya menyebabkan bau campur keringat juga. Kayak gitu. Oke next lagi. Di GMW. 5000 apa enggak perlu pak ganti baterai hmm. lagian juga bisa bluetooth juga kan dia gmwb5000 itu salah satu true DNA ya desainnya gmwb5000 itu enggak karena dia udah tough solar ya jadi dia baterainya sebetulnya juga sifatnya lebih ke kapasitor ya jadi kapasitor jadi selama kalian punya lampu meja LED Kalian taruh aja di meja, terus lampu LED itu kasih jarak sekitar 10-15 cm Itu juga udah bisa ngecas kok Jadi ganti baterai sih enggak. mungkin someday kalau memang uh, kapasitornya mungkin udah mau udah nggak mau ngisi daya lagi Nah itu perlu pergantian, tapi sebetulnya bukan berarti setahun atau dua tahun nggak lebih sih Lebih, selama itu jam nggak sering kehabisan energi, dia nggak masalah, kayak gitu dan bisa bluetooth? ya bisa, jadi kalau kalian mau setting-setting males pencet-pencet males setting dengan cara yang klasik atau cara old school tinggal dikonekin aja sama HP kalian tapi download aplikasinya G-Shock connected dulu ya nah, habis kalian koneksi ke bluetoothnya nanti itu waktunya udah menyesuaikan di waktu HP kalian sih nah itu juga mempermudah kalau misalnya kalian pergi ke luar negeri atau kemana Waktu HP kan biasanya berubah, buat nyocokin tinggal dikoneksiin aja, diconnected aja udah selesai. kok Kayak itu. Jadi kemudahannya di situ sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang Tio, cara mengetahui tanggal jam di jam otomatik kita udah tepat di bulan yang benar gimana ya? Hmm, buat jam otomatik ya, nggak, lo nggak akan pernah tahu sih sebenarnya karena automatic itu kan sebetulnya konstruksi jam mechanical ya. Sebenarnya kata sebelum zamannya ada teknologi yang macam-macam. Jadi kalau ini automatic pertanyaannya itu kita emang harus setting manual sih. Karena untuk tanggal mulai tanggal 1 sampai 31 itu dia akan berjalan terus ya. Walaupun di Februarinya itu tanggal 29 atau 28 dia akan terus maju sampai tanggal 31. Jadi kalian harus setting manual kecuali ini kalau misalkan kalian punya misal eh, yang Perpetual ya nah, yang Perpetual tuh biasanya untuk di setting biasanya ada beberapa settingan kalau di Perpetual contohnya misalnya kayak Seiko premier yang SNP series nah itu dia punya eh, indikator lap year misalkan plus 1 plus 3 nah di situ kalian bisa cari di keterangan di buku manualnya atau mungkin kalian browse, bisa browsing misalkan tahun 2021 ini masuknya ke lab year berapa. Nah selama itu udah tersetting, setting bulan, tanggal, week, semuanya itu pasti akan uh, udah otomatis tersetting ya selama sepanjang tahun itu kayak gitu. Tapi kalau otomatis nggak, kita nggak akan pernah tahu. Gue punya otomatis juga tiap bulan selalu setting kayak gitu. Oke, yang selanjutnya nih Bang coba bahas tentang Q&Q Jam Kesayangan mm -hmm. Sama dia juga punya jisok. Pengin mm -hmm. Pengen tahu lebih luas nih tentang Q&Q Q&Q Itu sebetulnya mungkin kalau gue bilang hampir sama sekolah sama Casio General Atau mungkin kalau seri paling bawahnya Seiko itu Lorus Kalian pernah tahu Lorus nggak? Nah mm -hmm jadi mungkin katanya murah, simple, tapi itu sebetulnya kalau gue bilang durability nya cukup oke okay sih kalau seandainya lorus kalau Casio General itu emang dari Casio terus habis itu lorus itu dari Seiko nah kalau QNQ ini by Citizen nah kalian kalau udah tahu Citizen dia juga udah bikin movement buat semua jam-jam yang belum bisa bikin movement sendiri which is Miota jadi untuk kualitinya mungkin nggak bisa dibandingin head-on sama G Shock ya karena emang bukan lawannya tapi kalau untuk quality oke okay sih karena temen gua sama gue sendiri dulu juga punya QNQ uh, itu emang kuat sih sebenarnya ya ancurnya bukan karena ancur mati di mesin ya mungkin karena part strapnya segala macem dan gue itu beli model yang emang nyari replacementnya udah susah tapi hidup sih hidup cuman ya ya gitulah udah KO modelnya gitu tapi untuk quality oke okay. oke yang selanjutnya mulai sejak kapan barang-barang KW itu tersebar luas di pasaran gitu mungkin kalau KW nah jawab ini gue mungkin nggak bisa sebutin tahun pastinya ya sebetulnya mungkin kalau estimasi sih dari tahun 2010 mungkin di tahun itu ya pokoknya sekitaran mungkin bisa lebih di bawahnya atau di atasnya dikit 2011 itu udah banyak tapi ya memang nggak semarak sekarang sih karena dulu kan kalaupun ada yang palsu yang bagusnya aja juga udah apa ya itu susah banget gitu loh buat nyari yang clone-nya ya tapi mungkin tergantung sih jamnya apa dulu kalau misalkan jamnya yang kayak alsunya Casio something di tahun itu emang belum ada yang benar-benar bagus tapi kalau untuk jam-jam mewah mungkin udah ada sebelum itu ya tapi itu pun juga nggak semua sih belum bebas banget hanya tempat-tempat tertentu aja biasanya yang jual tapi mungkin dari situ udah udah ada ya sekitar tahun itu cuman belum terlalu banyak nah kesini-sininya udah makin banyak dan makin bagus walaupun tetap aja ada Bedanya ya, namanya palsu tetap aja palsu. Kayak gitu. Jadi mending beli barang yang murah tapi ori nah hmm. itu gua gak saranin, kecuali kalian memang buat edukasi, konten edukasi biar tahu asli palsunya apa, buat kasih tahu temen-temennya biar gak kejeblos barang palsu, nah itu boleh. Tapi kalau untuk dipakai, no pun pengen yang mirip karena yang aslinya terlalu mahal atau mungkin termasuk jam mewah, kalian gue saranin mending beli homage. Jadi brand lain tapi yang modelnya mirip tapi itu bukan barang palsu tetap original, ya, itu yang gue saranin <laughs> <laughs> Oke yang selanjutnya nih Bisa jelasin nggak kenapa <laughs> kalau saya lihat jam otomatik jadi auto cable nih sama jamnya? Hmm mungkin apa ya <laughs> karena itu gue juga ngalamin sih gue dulu tahu jam pertama kali waktu gue masih bocah itu ya di era jam quartz lagi menguasai pasar pada saat itu jadi gue nggak tahu ya jam otomatik itu apa Nah setelah gue udah mulai suka sama jam dan pada saat itu gue nggak nggak ngerti ya namanya movement itu apa gue cuman tahu jam itu yang penting original aja bentuknya gue suka, harganya gue cocok ya udah. tapi terus begitu gue nyemplung di forum mereka ada yang ngomong harga segitu murah lah untuk mau otomatik bla bla bla, apaan sih otomatik akhirnya, ya gue kepo, kepo juga sih ternyata setelah gue cek, gue sempet on hands, oh ternyata jarum sweepnya itu asik banget buat dinikmatin ya walaupun setelah gue pelajarin movement al uh, karakteristik Movement otomatis itu ternyata lebih apa ya sedikit rumit karena dia per day-nya selalu ada plus minus ya dibanding jam quartz. Nah itu kenapa dulu gue jadi tahu kenapa quartz sempat merajai, sempat apa ya pernah bikin era Automatic itu hampir punah terus sekarang lahir kembali kayak gitu gue jadi tahu histori historinya. Tapi tetap sih Automatic itu kelebihannya timeless ya setelah gue kepoin dia timeless walaupun perdayanya selalu ada plus minus tapi dia timeless gue nggak bingung ini jam baterainya habis kapan or something gue nggak perlu pusing dan gue selalu nikmatin jarum sweepnya aja sih kayak gitu dan walaupun gue udah sering dan banyak nemuin jam otomatis sampai detik ini gue masih kepo terus kok karena movement-nya macam-macam, ada yang kaliber 80, ada yang COSC, ada yang Spring Drive Hybrid, blablabla. Bla bla. Hmm, banyak. Ada yang Hybrid. Uh, banyak banget nih. Jadi gue sampai saat ini masih kepo terus sih. Apalagi sekarang tahun ini banyak yang model-model lama yang facelift nih. Ah ya, ya benar, kan? facelift dengan movement yang lebih bagus. Kayak gitu biasanya, tapi tetap ya. Kalau dulunya otomatis ya dia bikinnya sekarang tetap otomatis juga. Facelift lebih keren, movementnya lebih pakai otomatis tapi lebih yang apa ya? Mungkin bit per second atau bit per hournya lebih tinggi lagi, lebih canggih kayak gitu. Kalau udah muncul faceliftnya apa yang barang-barang lama ini bakal jadi rare atau? Oh pastinya. Harganya gitu. Pastinya dan itu biasanya tergantung. Kalau seandainya faceliftnya cukup memuaskan, ya orang mungkin akan memilih faceliftnya, tapi nggak juga sih, karena jam itu kadang kalau eh, di kalangan penghobi juga, apa ya, kadang orang lebih memilih yang punya historicalnya sih kayak gitu banyak kok contohnya seiko ajaudi mereka udah bikin faceliftnya tapi tetap yang lama masih jadi buruan kolektor kok alasannya ya ya originalnya di tahun sekian ini desain originalnya mesin ini sekarang udah nggak ada lagi macam macem lah sentimental reason sih kebanyakan tapi itu nggak salah jadi tetap jadi rare dan biasanya jadi mahal kayak gitu karena udah nggak ada lagi Nah itu segera cek tangan.com kalau mungkin terselip terselip gitu barang-barang lama mungkin cakep juga buat dikoleksi. Siapa tahu eh. next itu jadi barang rare dan banyak penggemarnya waktu kalian punya kondisinya masih mulus. Terus kalian, "Ah, gua mau jual." Ah, dan kebetulan itu udah jadi mahal. Ya lumayan kalau mau jual kayak gitu. <laughs> Oke, okay, yuk yang selanjutnya. Jam tangan buat olahraga nih, sport watch, cocok buat hiking, dengan suhu ekstrim, dipakai harian juga masih oke, okay, dan yang pasti water resist harga di bawah. sekitar 6 juta lah, di bawah mungkin ya. Kalau gue ada pertanyaan kayak gini-gini sih, pikiran gue biasanya tertuju pada satu brand ya, Casio, tapi dari family G-Shock, dan kedua Pro Trek. Ya. Kalau gue bilang mungkin Pro Trek ya, karena Pro Trek itu memang gunanya memang buat adventurer dan hiking. Jadi dia di kondisinya udah diperuntukkan untuk eh, kondisi udara dingin ya di atas gunung. Dan range-nya juga masih banyak yang di bawah 6 juta. 3 juta, 4 juta, 5 juta masih ada. Dan dia udah memiliki fitur kompas, altimeter sama barometer nah itu yang pro protrek cuman biasa, untuk sekarang G-Shock juga udah ngeluarin dengan harga yang nggak beda jauh dengan fitur triple sensor tersebut ya contohnya kayak Rangeman GW9400 dan warna hijaunya kalau kalian suka nonton film sempat dipakai Chris Hemsworth di extraction nah itu salah satu yang best selling juga si Rangeman dipakai harian keren dipakai casual keren naik motor keren Temen gue banyak yang pakai itu warna apapun, pakai mau pakai kondangan kayak, pakai ngantor, pakai pokoknya daily beater deh. Keren-keren aja. Dan protreknya juga keren juga kok. Karena sebetulnya kalau kalian memutuskan udah punya Casio G-Shock or Protrek itu itu udah memutuskan untuk different style dari yang umum-umum kayak gitu. Jadi cocok-cocok aja dipakai kapan pun. Itu. Oke, okay, ternyata tadi Casio Protect penutup konten kita kali ini ya. Protect okay. sama Jisok ya. Ya. Yes. <laughs> Next time kita akan pilih lagi kok pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan mungkin akan gue jawab bisa mungkin di konten seperti ini lagi, mungkin atau di lain kesempatan apapun. Mungkin di live IG or something. Nah, bisa yang pasti tunggu aja ya, pertanyaan kalian pasti akan gue jawab satu persatu, gitu. Oke, untuk ini mungkin sekian dulu, thank you banget ya buat kalian yang udah kasih pertanyaan, gue sungguh tersanjung banget deh, gue suka pertanyaan dari kalian, walaupun kelihatannya pertanyaan kalian atau komen kalian nyeleneh-nyeleneh sih, but I love it, I truly love it, bener deh. Terus um, makasih kalian buat yang udah nanya-nanya ya. Dan buat yang masih mau nanya lagi. Seperti yang gue bilang ya. Tulis aja di komen. Next time pasti akan gue pilih dan akan gue jawab. Terus jangan lupa buat subscribe. Ya subscribe. Like. Terus nyalain loncengnya. Jadi kalau tiba-tiba kita ada event. Nah kalian pasti udah tahu kan. Event kita yang sering kita adain apa. Kalian gak ketinggalan berita. Jadi, jangan lupa subscribe, like, komen, apa aja deh, nyalain loncengnya kayak gitu ya. Jadi, biar tetap dapat update dari konten terbaru kita terus ya. Oke, sekian dulu sampai di sini ya. See you on the next video. Thank you, ya Mas Fikri. Thank you, bye.